Halo guys, jumpa lagi ya. Masih seperti biasa lagi. Ya, kita mencari cuan lagi di sini main di bobohan lagi nih ya. Di sini aku bawa modal 111.000 ya, angka kembar guys ya, triple angka kembar, angka satu guys ya. Nah, di sini seperti biasa ya bakalan kita <tuh> Buktikan ya, pola gacor untuk hari ini yaitu di awal-awal seperti biasa, guys ya. Spin manual dulu sebanyak 10 kali sini kali ini ya, guys ya. Di bettingan 400 perak ya. bettingan 400 perak, 1211, ribu Kita main santai dulu ya di awal-awal ya. <tuh> spin spin manja dulu. Cek ya, cek-cek pecah-pecahan buahnya, dia di luar nih, cakep sih. untuk sementara ini masih bagus sih, dua kali pecah, tiga kali pecah, guys. Itu love kurang satu. Oke, okay, tinggal beberapa putaran lagi nih ya. Oke okay, anggurnya pecah di sini ya, kalem baik di sini. ijonya pecah lumayan. Apel, semongko, uh, pisang, anggis, bede. Jadi ungunya pecah anggur juga sama semongki dua lagi turun. Kagak mau cok sampai dapat nice. Sampai dapat nice kita ya. Oke. Okay. Di sini kelar 10 putaran ditutup dengan nice. Di sini aku naikin betnya ke ke 6000. Last aku turbo spin 30 guys ya. Pola kedua itu di 30 putaran otomatis mode turbo guys ya. Di bettingan 6000 nih. Nah, di sini baru kita coba farming di sini ya. Di sini kita coba farming, bet 6000. Apakah dikasih scatter gratisan atau pecah-pecah buahan di luar yang bantep guys ya. Oke. Okay. Yup. Udah nongol ya guys ya. Udah nongol lollipop 3 di sini ya, tapi belum mau ada pecah lagi, Jadinya nggak jadi. <tuh> saldo udah mulai berkurang di sini ya tujuh puluh ribuan sih saya ya. oke biasa guys ya di awal awal kita investasi dulu lah ya investasi nanti udah kelar kita pupuk nih. ini kita pupuk dulu guys ya nanti kalau udah saatnya panen kita panen <laughs> ya kalau dapat guys ya kalau rungkat ya nggak masalah guys ya kalau rungkat nggak masalah juga guys ya soalnya ini pakai dana kenakalan guys ya bukan uang dapur guys ya jadi ya kalau rungkat ya rungkat kalau udah cuan ya mantap ya guys ya oke 16.000 cok emang rungkat ah dikasih cok ya kagak jadi cok dikasih kita ya dikasih free spin pertama di sini oke nah 12.000 sisanya cok oke cakep lumayan ya 2400 kali 15 connect 36.000 50.000 lebih 400, gocop guys ya. Oke, okay. membangke bangke, empat perkalian. nggak dikonekin. Hmm. What happen? 3 putaran lagi, Cok. Ya iyalah gocop doang kah ini? Oh enggak guys ya, ditambahin. Nice. Anggur, ada lagi? Cakep mongki, pisang boleh. Nah, pisang jeli biru. Udah hmm, jadi empat perkalian lumayan sih di total total di sini dapat kali 18 16.000. Nah, dikasih super B kita ya dua nah, ratus ya Oke 348.000 ratus di sini Oke masih connect manggis Nah kali 15 lagi ngolong -ngol. kali 8 21 88.300 guys ya Oke 400.000 kita dapat ya 400.000 lumayan guys ya lumayan lumayan lumayan lumayan absaldo kita guys ya Nah di sini kelar aja ya. puluh quick di spin di sini aku bakalan turunkan B nya karena mau buy back par sama puluh cukup jadinya aku buy spin di sini ya. aku coba buy spin 240.000 guys ya oke dua oke jelly hijaunya langsung connect nggak tuh lumayan sih 4.800 ribu delapan dikali dua belas dapat nice pertama ini ini buy spin guys ya <tuh> total kemenangan kita kita gambling di sini ya kita gamble nah kali 40 pa 600 perak doang <tuh> kali dua puluh empat puluh oke lah nggak apa apa guys ya yang penting connect ya daripada mubazir delapan puluh di sini sisanya Meninggoy ini cok, minus coy hmm, hmm, hmm. Semangka jelas Pisang sih, nice, jelly biru kalau mau Nah, cakep kali 10 nya turun Lopenya kurang dua anjir gak mau Itu jelly ungunya kurang satu 100 ribu, lumayan mega-mega lodon guys, ya? Tapi belum balik modal ya Modal 240, meninggoy, kali cepek connect <laughs> 2100 cok, nanggung banget Tapi gak apa-apa lah guys ya, daripada gak connect Kali cepetnya konek ya 226.000 ratus di sini. Nah, konek lagi di akhir spin, lumayan tambahan lagi di sini. Di total, total ya enam ratus ribuan di sini. guys ya enam ratus tujuh. oke, mantap guys ya. Cuan, ya. modal 100.000 11 sebelas k atau elu kembar. Nah, di sini kita turunkan bednya ya. Kita spin 30 buang putaran guys ya. Nah, udah cuan, udah ditahan lagi nafsunya ya guys ya. Udah apa yang mau dikejar lagi guys ya? Udah cuan di depan mata begini mah udah langsung WD aja kita. Eh, satu lagi. Satu lagi. Ya, nggak mau guys ya. <laughs> Oke, guys ya. Dan seperti biasa ya guys ya, di sini aku selalu selalu ngingetin kalian ya, kalau kalian mau main mah terserah. Duit-duit kalian cuman satu hal yang harus diingat ya guys ya Jangan sampai pakai uang beras Atau kebutuhan sehari-hari Cukup pakai dana kenakalan Atau uang-uang lebih dari kantong kalian guys ya Tadi kalau karungkat upama marungkat Itu enggak ada beban nama kali guys ya Nggak beban banget Coba kalau kebutuhan sehari-hari tuh uang dapur lain pakai ya nombok cow jadinya bingung sendiri guys ya. Dan untuk kalian semua bosku yang baru hadir di sini dibantu lagi like nya, komen juga, share share dan jangan lupa di subscribe juga bosku, ya, nyalakan juga notifikasi like loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Karena di sini aku bakal lancap hari update pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza ya guys ya. Oke, okay, dikanya 10 putaran lagi ini langsung cabut. Udah cuan kita ratus ribu, lumayan banget guys ya. Ada 100 jadi 600. Seperti biasa guys ya, Di sini aku bakalan akhirin dulu. Kita bakalan jumpa lagi ya di next video Dengan pola terbaru dari saya. Seperti biasa, salam sejahtera sonal. Dan bye-bye. Thank you guys ya.